Normalnya ketika seseorang bertemu dengan hewan buas di alam liar, maka mereka pun akan langsung lari. Namun hal tersebut berbeda dengan yang dilakukan oleh sekelompok pria ini. Sebuah video pendek yang menampilkan sekelompok orang yang terlalu dekat dengan harimau untuk berselfirya dengan hewan liar itu mendapatkan kecaman dari netizen dan viral di Twitter. Dibagikan oleh petugas Indian Forest Service atau IFS Susanta Nanda di Twitter, Kali pendek menunjukkan sekelompok pria hampir mengikuti seekor harimau yang mencoba menyeberang jalan di hutan. Salah satunya terlihat mencoba selfie dengan harimau tersebut tanpa memikirkan akibatnya. Harimau itu berada dalam jarak dekat dan pertemuan itu bisa berakibat fatal. Namun terlepas dari bahayanya, kelompok pria itu terus mendekat ke harimau bukannya melarikan diri. Untungnya hewan liar itu mengabaikan sekelompok pria itu dan melanjutkan perjalanannya tanpa menimbulkan bahaya apapun. Namun dalam caption video yang diunggahnya itu, Nanda mengatakan bahwa aksi nekat itu dapat berisiko untuk kehilangan nyawa. Ingat bahwa jika Anda melihat karnivora besar, ia ingin Anda melihatnya. Ia tidak pernah ingin dikejar. Harimau dapat menganiaya Anda sampai mati karena merasa terancam. Tolong jangan berperilaku aneh. Tulis petugas IFS di postingan Twitternya. Nanda membagikan klip itu pada hari Kamis dan sejak itu mengumpulkan lebih dari 82.000 view dan lebih dari 2.300 suka. Pengguna internet setuju dengan petugas IFS dan mengancam para komuter karena perilaku mereka yang tidak bertanggung jawab. Eh, bukan hanya sekelompok pria yang selfie dengan harimau aja nih sob. Kali ini beredar sebuah video ketika seekor beruang yang penasaran dan tertarik untuk mencuri beberapa makanan dari dalam mobil yang dalamnya ada seorang wanita yang sedang ketakutan dan menjerit. Kira-kira apa yang bakal terjadi ya? Penasaran bukan? Eh tapi tunggu dulu sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Video lucu ini diunggah di reddit oleh pengguna sold out dan klip tersebut telah memicu reaksi lucu dari para pengguna media sosial. Awalnya seorang wanita dibuat bingung ketika tiba-tiba seekor beruang memasuki mobilnya dan duduk di kursi pengemudi. Wanita itu tidak mencari bantuan dan memutuskan untuk menakut-nakuti beruang lewat teriakan dan menggedor jendela mobil. Menurut laporan Newsweek, video tersebut berasal dari Gatlinburg, Tennessee. Dalam video itu, wanita itu terdengar berteriak. Wah, berani banget ya. Hewan itu kemudian memandang wanita itu sejenak dan dengan cepat membuat keputusan untuk pergi. Beruang itu mengambil sekantong keripik saat wanita itu mulai berteriak. Karena mungkin merasa kaget, si beruang pun menjatuhkan tas makanan di kursi dan meninggalkan mobil tersebut. Video viral tersebut memicu kehebohan di internet. Sementara beberapa pengguna memberikan komentar lucu,